Halo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kembali eh, Akbar kabar semuanya Kita kembali ke video Di sesi ini eh, Akan memberikan contoh Tugas yang harus dikerjakan Untuk minggu depan nah, Materinya kemarin sudah disampaikan Materinya sudah disampaikan Di eh, Halaman Youtube Uh, rasanya sih di sini, oke, okay. satu ini harusnya harusnya youtube.com harusnya view video hai, hai, hai, hai, RHA, oke okay. Nah, uh, penjelasannya sudah saya sampaikan di halaman ini, di halaman YouTube ini Di RH 124, Managing Local Linux Users and Groups bagian pertama Itu dipajari penjelasannya uh, Video tersebut tentu saja menjelaskan atau mempraktikan Chapter 6, managing local users, managing local Linux users and groups, bagian dari kelasnya Red Hat System Administration, bagian pertama untuk Red Hat 8.2 di platformnya Red Hat Academy Learning Platform, RAP ya, RHALP, uh, eh, RHALP mungkin maksudnya ya. Red Hat Academy learning, learning Platform atau Learning Nah untuk video kali ini ini uh, contoh dalam mengerjakan tugas yang harus ditujukan oleh setiap uh, siswa nah uh, seperti biasa tugasnya dikerjakan di uh, Shell di terminal Linux kita akan SSH ke sana ke IP masing-masing ya sesuai dengan IP peruntukannya masing-masing yang sudah ditetapkan di lab login pertama menggunakan user TK ke IP address di komputer server Oke okay, kita login maksudnya sudah diketahui jika masih ada pertanyaan yes atau no jawabnya saja ya untuk verifikasi identitas fingerprintnya e, kunci SSH lalu passwordnya dimasukkan Nah setelah login berhasil Buatkan user baru kita lihat dulu di sini usernya sudah ada banyak saya pakai RSS home oke kita akan nanti bikin usernya misalkan herlina herlina harusnya nanti akan muncul di sini herlina sekarang belum muncul karena kan belum dibuatkan ya nah, ini user-user login yang sudah dibuatkan oleh uh, Esekusi hmm, sebelumnya mungkin oleh user lain ya. ini ada user tika dan ada user lain kita akan buatkan user baru menggunakan user A, sesuai materi yang kemarin di video nah oke okay, sebelum ke sana ini pakai usernya ctika user tika ini uid nya 1001 giad nya juga sama untuk user tika sesuai video kemarin dia sudah bergabung ke banyak grup gitu ya Uh, sekarang waktunya kita buat uh, user baru user add misalkan nama usernya Halina oke okay. oke okay, di enter masukkan maksudnya passwordnya Siti Ikat terlebih dahulu lalu dia akan membuatkan user-nya kita cek ya user Halina apakah sudah ada oke okay, sudah ada harusnya di ETC password juga sudah ada. Jadi ini file password di folder ETC. Kita lihat isinya pakai perintah cap. Ada nih Herlina nih, paling bawah. Oke. Okay. Kalau kita lihat ID Herlina, oke okay, sudah ada. Ini ID Herlina, ini user ID-nya, ini grup ID-nya. Dan dia baru bergabung di uh, grup default-nya si Herlina. yaitu grup Herlina dengan GID, uh, dengan GID 1013. Oke, sekarang nah kita login uh, menggunakan user Herlina, tapi tentu saja loginnya uh, belum dipastikan, password ya belum diberikan password untuk si user Herlina. Mari sekarang kita berikan password untuk si user Herlina. Passwordnya Herlina. Masukkan langsung ya, ingat dibaca dulu sebelum diberikan uh, password. Kita akan memberikan password untuk si user Herlina berikan password yang sudah diingat jangan lupa oke okay. bisa berhasil saat ada pesan seperti ini all authentication tokens updated successfully. oke okay. kita keluar dari user TK ini menggunakan user TK ini kita, kita keluar dari sisi ini ctrl D di keyboard atau logout atau exit ya uh, sudah logout ini ketahuan logout ya bukan lagi si user TK dan AdSentos ya tapi komputer lokal masing-masing kita SSH tanah atas saja supaya cepat cukup ganti user depannya uh, user loginnya ya maksudnya herlina user yang barusan tadi kita saya buat kalian nanti pakai usernya masing-masing ganti dengan usernya masing-masing oke okay. masukkan password nah keren sudah masuk nih menggunakan user herlina id enter user id nya ini gid nya ini groups biar bergabung nah sekarang saya clear layarnya dengan kontrol L atau clear enter kita membuat uh, directory kita akan mengimplementasikan uh, aksesnya ya es l di enter kosong ya tidak apa-apa kita sedang berada di directory slash home slash kita bikin folder baru misalkan folder 10 misalnya, atau 11, 11 seperti kemarin di latihan. Buat direktori 11. Enter, lihat hasilnya sudah ada folder 11 sebuah direktori. Oke. Okay. Sekarang buat uh, file, file 10.txt seperti kemarin latihan ya. ls -l. sudah ada nih sepuluh tipe xd nah kita akan mengubah seperti kemarin uh, ini rw-min jadi rw-x ini rw-min jadi rw-min-min -min, dan ini yang tiga digit akhir jadi min-min-min gitu ya di RW mix nilainya tujuh satu seperti yang di kemarin R saja berarti nilainya empat karena R itu nilainya empat W itu nilainya dua X itu nilainya satu jadi rwx itu 4 tambah 2 tambah 1 jadi 7 kalau R saja berarti 4 R min min gitu ya R saja berarti yang lainnya min kalau semuanya kosong min min min berarti isinya nol gitu ya jadi maksudnya adalah kita akan mengubah cham. CH mode akan mengubah hak akses untuk file 10.txt menjadi rwx nilainya, nilainya 7 r -min, min nilainya 4, min min min aneh kosong berarti ya nilainya 4. untuk file sepuluh Oke okay. ls -L. Okay, r r min l oke sudah lru ya rwx r min dan min min oke okay, sampai situ dulu latihan untuk minggu depan direkam biasa dipublikasikan di YouTube nanti UMA youtube Youtubenya di store ke Google Classroom. Terima kasih, semoga berkenan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu, bahagia selalu setiap harinya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Oke, okay. semoga berhasil. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.